Oh, selamat datang dengan saya Mila Saya akan membantu kalian semua untuk berkunjung ke Suzuki Pulau Gadung Ikuti saya terus ya Ini Suzuki S-Cross Yang ini Suzuki XL7 Dan yang ini Suzuki New Carry. Di sebelah sini ada Suzuki Espresso. Dan di sini ada Suzuki Ignis. ini Suzuki all new 3 Smart Hybrid Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel di Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sudah mendengarkan video-video terbaru di Rosa Auto. nah teman-teman pada kesempatan ini saya berkunjung lagi ke Suzuki Polo Gadung yang dimana promo akhir tahunnya benar-benar sangat istimewa ya Bang Betul. ya Uh, ini kembali lagi dengan Bang Fauzi. Uh, bang Fauzi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. baik. Sehat ya bang ya. Sehat. Semangat terus ya bang. Sehat terus. Uh, terus. Uh, Akhir gimana jualnya lancar bang? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Semoga Bang Fauzi dilancarin segala misalnya. Amin. Usianya. Dan buat teman-teman juga tak lupa kami mendoakan agar supaya teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah dan dilancarkan segala urusan maupun diperbanyak rezekinya ya. ya Amin ya Allahumma alamin. Allah, Nah Bang Fauji kita hmm. lagi mau bedah mobil yang mana nih yang promonya bagus banget nih Betul. buat akhir tahun Nih lagi ada promo nih, okay. mobil R3 Mobil R3, hmm. tapi sebelumnya Bang mohon disebutkan kembali nomor okay. telepon Abang Siap, uh, saya Fauji, marketing Suzuki Kipul Gadung. bisa dihubungin di 085-81-999-5163 okay. okay. okay. Nah 5163 untuk alamatnya Bang, Suzuki Cabang mana nih Bang? Cabang Pulau Gadung, Suzuki Pusat Pulau Gadung, Alamatnya di Jalan Raya Bekasi, kilometer okay. Ketua 19, okay. Pulau Gadung, Rawat Ratai, Cakung. Jakarta Timur ya? ya Jakarta Timur. Nah, teman-teman, Bang Fauzi ini adalah senior eksekutif ya Bang ya? Iya. Ya, ya Insyaallah data-data teman bisa dibantu dengan secara profesional. Iya. Tentunya, itu sangat menguntungkan buat kita yang mau kredit mobil, ataupun membeli... Mobil serakas ya. ya, karena kalau kalau ketemunya sama sales yang senior biasanya lebih sigap dan lebih berpengalaman ya, jadi bisa lebih cepet. <laughs> ya. Oke, Bang Koji, kembali lagi kita ke Suzuki R3 Hybrid, Hybrid ya. ya Promonya apa aja, Bang? Kira-kira, Bang? Hybrid ini lagi ada promo diskon nih, Pak. Oke. Okay. Ya. Dia diskonnya, potongan diskonnya sampai 30 juta. 30 juta ya. dari harga on the road. Dari harga R-nya. Oke. Okay harga OTR nya itu yang Matic 281.300 281.300 dipotong 30 juta dipotong 30 juta jadi tinggal bayar 251.300 jadi tinggal bayar 251.300 251, 251, yeah. itu kalau kita bayar cash tuh? cash Oh 251.300 kita bayar full ini R3 hybrid tipe? tipe GX GX ya? Yeah. yang nomor 2 ya? iya yeah. oke okay fantastis banget bang. Iya. tapi bisa nambah lagi nggak tuh bang kira kira bang bisa bisa ya. Kita hubungin aja di nomor Hubungin nomor bang poji langsung ya. Bisa biar supaya lagi. bisa bypass langsung, iya. bisa negosiasi langsung. Tuh. dan tentunya pasti dibantu banget sampai deal sampai dibantu, jadi ya. pasti pokoknya teman teman langsung ke bang poji karena nomor telepon bang poji itu tersambung via whatsapp ya. Iya. jadi teman teman tinggal klik tersambung langsung obrolin aja. ada Kayak juga tambahan teman. lagi. diskonnya okay. dari tokopedia oh gitu dari, dari Tokopedia oke okay. di luar yang 30 juta itu di luar 30 juta Eh diskon lagi dari Tokopedia jadi pembayaran cukup lewat Tokopedia oke okay. kita arahkan karena ada tambah diskon sekitar persen dari harga OTR persen, iya berarti kalau harganya 200 200 juta 200 jutaan 250 juta misalnya 280 juta iya berarti itu sekitar 3 jutaan 3 jutaan sekian. lumayan ya lumayan nilainya luar biasa loh <laughs> iya boleh tuh bang bagus rekomendasi banget ya benar bener karena udah dapat diskon 30 juta sekian ditambah lagi sama promonya Tokopedia, Tokopedia sebesar 3 jutaan kurang ya. lagi ya. Nah, Bang Pauzi, ya. selain diskon-diskon yang tadi ditawarkan sama abang nah. ada promo apa lagi nih? Mungkin dari finance-nya atau Kita apa? Kita lagi ada promo khusus dari BCA Finance. Dari finance. Ya. khusus dari BCA finance. finance. Nah, ditekankan sama saya ya, teman. Ini khusus dari BCA Finance. Hmm promonya yang sangat menggiurkan, menggiurkan. buat teman-teman. Oke. Okay. Sudah ya, DP mulai 10%. 10% dari nilai OTR 10%. Ya, 10%. Oke. Okay. Terus dari tenor panjang sampai 8 tahun. Tenor panjang sampai ya. 8 tahun. Udah kayak BTN, Bang. Ya. Terus ada facial profile, okay. tanpa survei, tanpa survei, sehari langsung proof, sehari langsung proof. Nah, tapi untuk suku bunganya kira-kira gimana nggak bang? Masih tetap termurah nggak biasanya? Masih tetap termurah, masih tetap ya. termurah ya teman-teman ya. Hmm. Jadi teman-teman di sini ada DP minimal 10% persen, yeah. belum termasuk dipotong cashback ya. Yeah. Uh -uh. Nah, kira-kira untuk total DP tipe Suzuki R3 yang hybrid ini berapa bang? DP. DP yang R3 manual. Oke. Okay. DP-nya 9 juta. 9 juta. Angsurannya 5.878 tenor 5 tahun. 5 juta 878. 78 selama 5 tahun. 5 tahun. 5 juta berarti hampir 6 jutaan ya. ya. Oke, okay, baik. Tadi yang manualnya Bang ya. Hmm. Nah, selanjutnya yang matiknya ya Bang ya. Oke. Okay. Okay. yang matiknya berapa Bang? Matiknya DP 11 juta. DP 11 juta. Itu angsurannya 6 juta 117.000 enam juta seratus tujuh belas ribu selama lima tahun ya. Nah teman-teman dp-nya cuma 11 juta mau kurang lagi langsung japri sama Bang Fauji ya. ya tapi tentunya bisa dapat kurang lagi dong Bisa. belum dari Tokopedia Belom. yang 3 juta ya. Eh mani e juga dapat e Wow belum bensin full juga Betul, ya bener-bener <laughs> Aduh kita yang beli udah enak banget dah bener-bener pokoknya saya rekomendasi mobilnya sangat bagus dan harganya pun untuk saat ini benar-benar sangat, sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Iya loh. Lagi banjir promo, banjir promo akhir tahun benar-benar cuci gudang ya. Benar. Pokoknya teman-teman dilayani dengan baik. Uh. Wah, ini momen yang sangat tepat untuk ngambil mobil baru ya, teman-teman. Iya. Dan mungkin ada kebijakan dari Bang Fauji. Entah itu aksesoris atau <tuh> yang lainnya. Pokoknya teman-teman banyak. Nah, <tuh> untuk apa lagi bang kira-kira bang ada promo juga kita untuk bertambah Oke okay. trade-in trade-in ada tambahan cashback 4 juta tambahan ju cashback 4 juta ya. dari nilai harga yang tadi kita saya uraikan itu ya ya Halo terus sebelum mobil barunya turun mobil yang lamanya bisa masih dipakai masih bisa dipakai ya. sampai tuh mobil bener benar kita terima ya betul. nah selanjutnya kita ke Suzuki Escross, heeh, nah, ini satu tipe aja ya, Bang? Ya, satu tipe, tapi ini mobilnya beli apa ya, Bang? Ya, gelap, promonya apa aja, Bang? Kira-kira ini bisa, bisa mulai dari harga on the dulu, Bang. Tadi harga on the road, tiga ratus hampir tiga setengah. Oke, setengah diskonnya lima puluh enam juta, lima puluh enam juta. Iya, masih bisa lagi, <laughs> bisa. masih bisa lagi, ya. aja, WA aja nah. Bang mempoji, mau minta nambah lagi, langsung japri ya. Japri, tentunya pasti dikasih itu jadi saya pasti dikasih. Pasti. Dan ini bukan gimmick ya. Bukan. Dan bukan hoak juga ya. Bukan. Bukan asal-asalan bikin konten loh Bang. Bukan. Kita bener-bener mempromosikan real Betul. Kita mau cuci gudang, teman-teman. Benar-benar. Nah, teman-teman juga dapat benefit-benefit tambahan yang tadi telah saya uraikan, Betul. ya kan? Oke. Okay. Belum tambah tokopedia lagi nih. Tambah tokopedia nah, lagi. Nah. Oh. Lumayan 3 juta 4 juta, 5 jutaan lah. 5 jutaan ini untuk tokopedianya. Iya. Oh, nah, teman-teman Memang ya, ini kan hitungannya persentase ya. Betul. Diskon persentase dari Tokopedia itu sekitar satu setengah, satu setengah persen. Kalau 300 kan ya makin gede juga. Mm Heeh, -hmm. persentasenya. Oke. Okay. Okay. Ini 56 juta dari harga on the road. Ya. Yeah. Berarti hampir sekitar 280, 280 jutaan. 280. Betul. Oke, okay. untuk paket BCA-nya, Bang. Mau dikreditin bisa. Oke. Okay. Ini DP-nya itu cuma 3 juta. Tiga juta, 3 juta. Beneran, nggak gimmick. Beneran, banyak yang komplain sama saya. Gak, bener. Di telepon, ternyata beda lagi. Kak, tiga juta nih. ya teman-teman, di saksi ini kita berdua nih. Mm. Bang, DP mobil Askernas berapa duit? 3 juta, 3 juta doang. Nggak ya. bayar apa-apa lagi, nggak bayar asuransi, nggak bayar angsuran pertama. Udah full, udah full. Gak. Kita nggak bayar yang namanya pengeluaran dan lain-lain nggak -lain, ada. Gak, udah. Tuh ya, teman-teman, ya, saksikan ini. Kita nggak gimmick, nggak hoax. Asrul, oke angsurannya 4 tahun 8 juta 4 tahun 8 juta ya. 5 tahunnya 6 juta 5 tahunnya 900. 6 juta hampir 7 juta ya, ya. oke okay. 6 tahun bisa 6.300.000 6.300.000 ya. Oh panjang ya lumayan panjang. Ya. ada lagi 8 tahun itu, doang. itu aja ya. tapi untuk lebih jelasnya teman-teman langsung Japri beliau Bang Fauzi pasti harganya dikasih best price dah pokoknya. Ya. Oke, okay, selanjutnya kita ke S1. Suzuki SL7. Dan mobilnya pun ketersediaannya ready ya, Bang ya. Ready. Nah, teman-teman pokoknya mau cari mobil apapun di Suzuki insya Allah ready. Promonya juga boleh DP 10% BCA ini tipe Beta ya. Nah. Beta manual itu DP-nya 9, si 9 juta. 9 juta. Itu udah dipotong cashback segala macam. Sudah. Sudah, tapi belum keopedia. Belum. Belum. Oke. Okay terus angsurannya itu kalau 4 tahun 6 juta 900 6 tahun 4 tahun, oh, 4 tahun. 6 juta 900 6,9 untuk yang Zeta ya Zeta uh -huh. untuk yang lima tahunnya 5700 5,7 selama lima tahun lima tahun yeah. oke okay. yang metiknya oh, itu betamaticnya ya? yeah. okay. Beta DP, DP 11 juta uh -huh. angsurannya 4 tahun 7 juta 100 4 tahun 7 juta 100 7 juta 100 yang okay. 5 tahunnya 5 juta 900 Empat lima tahunnya, lima juta sembilan ratus enam ya. Uh, Oke, yang tipe selanjutnya, alfa, alfa, alfa manual, itu DP 10 juta, DP 10 juta 4 tahunnya, tuh 4 juta seratus empat tahunnya, tujuh juta seratus yang lima tahunnya, lima juta sembilan Untuk yang lima tahun, yang enam tahunnya, yang enam tahunnya itu lima juta tiga ratus lima koma tiga, tahun, enam tahun. DP-nya tadi 10 juta. DP-nya 10 juta. Belum dikasih cashback, belum oh. tambahan, belum tokopedia, belum, belum yang lain-lain. Nah. Tadi 6 tahun udah. Udah. 7 tahun udah. udah. Tinggal 8 tahun. 8 tahun. Angsurannya berapa, Angsurannya itu Jeta. Jeta angsurannya 8 tahun 3 juta 400. 8 tahun 3 juta 400. 400. 400. Ya. Terus lanjut Beta, beta. Beta 8 tahun angsurannya 3 juta 500. 3 juta 500. 8 tahun. 8 itu tahun. yang manual. Manual. yang metiknya, bang. Yang metiknya, angsurannya tiga juta selama 8, 8 tahun. tahun. Nah, untuk yang alpanya, bang. Yang alfa manual, angsuran sama tiga koma Oke, yang metiknya tiga juta tahun. Tiga koma selama delapan tahun. tahun. Ini ya. no gimik, ya, bang. Ya, no tapi emang teman-teman mau angsuran terjangkau, memang konsekuensinya tinggal pilih tenor. Tinggal pilih tenor. Tinggal pilih kemampuan. Betul. Betul. Selanjutnya Bang, ini mobil apa lagi Bang? Mobil buat usaha nih, <laughs> mobil usaha. Ini mobil pick up Suzuki Carry. Betul. ratus cc. Betul. Jadi dikeluarin enggak Bang seribu cc-nya keluar gak? enggak? Enggak ya, ratus doang. Tapi mobilnya mesin mesin R3 ya. R3 nih. R3 terkenal handal ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita mau cek harga berapa Bang? Harganya itu mulai dari 161 600. 161 600. 600. Uh, berapa bang? 35 juta. 35 juta. Ya. Nah dia ada dua tipe ya. Ada yang flat sama yang. Yang wet yeah. Yang oh. saya buka semua tuh. FD sama WD. F FD sama WD. FD sama WD ya maksudnya ya. ya. Nah ya teman-teman, sesi beraudit selisihnya kalau sama yang WD WD sama FD itu sekitar 2 jutaan ada? Sekitar satu jutaan, Satu jutaan. Uh. Yang AC sama yang belum AC juga ya. Kalau yang AC sama yang belum AC itu sekitar 10 jutaan. 10 jutaan uh. selisihnya ya. Selisih. Tapi memang, memang mendapatkan AC original pabrikan. Awesome. Jadi jangan sembarangan buat teman-teman yang pilih non AC tapi dipasangin AC di luar. Nah, nah mesinnya iya. langsung angus. Ah, betul. Betul. Nah, Lihat iya. teman-teman, di sini digaransikan mesinnya sampai 3 tahun ya. 3 tahun. Oke, okay, Bang. Untuk promonya, Bang. Promonya tadi cashback tiga puluh lima juta. Oke, tiga puluh lima juta, oh, baik. Tiga puluh lima juta. Terus, terus Tokopedia, terus Tokopedia juga. Nol satu koma lima persen. Betul, betul. Bunga nol persen, bunga nol persen. Ya. Wow, bener nih, berapa bener. tahun? Satu, satu tahun, satu tahun khusus, satu tahun, tahun ya. Khusus. Oke, Bang, apalagi, Bang. DP ringan DP ringan ini mobil berapa? DP ringan kita DP, DP 3 juta DP 3 juta oh, ini yakin ya? Yakin Enggak ada waktu-waktu lagi Nggak ya? Enggak ada nah. DP 3 juta DP angsurannya 3 juta. Selama? 5 tahun 5 tahun Nah teman-teman DP 3 juta angsuran 3,5an selama 5, 5 tahun tahun Tapi ini bener ya teman-teman real Insya Allah kalau teman-teman nanya Teman-teman ada kebutuhan Langsung ke Bang Pauzi ya. Service. gratis servis, gratis servis, gratis servis, lima puluh ribu kilometer, gratis servis lima puluh ribu kilometer, oli ya, plus oli, ya? plus oli lo, pakai doang, tidak pakai doang selama yeah. setahun ya, yeah. hampir selama setahun ya kurang lebih ya, kurang lebih tiga lebih. tahun, tiga tahun, tahun. Oh, untuk ganti olinya ya. setahun, sama, sama juga, lima puluh ribu kilometer bukan, lima puluh ribu kilometer ya. patokannya ya. ya, atau mana yang dicapai lebih dulu, Betul. gitu, oke, okay. benar-benar sangat rekomendasi. Nah teman-teman tadi yang kita bahas itu adalah Suzuki Carry yang standar-standar kita penasaran untuk yang AC AC AC kan untuk selisih 10 jutaan ya. kita pengen tahu nih dp-nya berapa bang dp-nya tuh cuma lima juta lima juta Lima juta. beneran ya bang beneran. ya beneran. oke lima juta asurannya bang asurannya tiga juta tujuh ratus tiga koma tujuh selama lima tahun lima tahun empat tahunnya empat jutaan ya Empat jutaan empat jutaan enam tahun. tahunnya ada enggak tahun ada untuk ada. jadi promonya khusus empat tahun dan lima tahun 5 tahun dan untuk total DP-nya yang tadi diuraikan 3 jutaan untuk yang tipe standar yang sudah AC 5 jutaan betul teman-teman mau minta nambah diskon lagi nggak saya ngajarin nih A -a. Tapi biasanya begitu ya Bang ya. Langsung aja ke kan Bang Pauji hmm. Tapi jangan terlalu barbar ya teman. Gak apa-apa no, gitu. apa. Aduh bener-bener seru <laughs> Aduh bahaya Disuruh barbar ditantangin langsung <laughs> lu, lu jual gue beli kan no, gitu no, ya iya. Lu beli gue jual kan gitu Bener-bener <laughs> luar biasa di Bang Pauji Oke selanjutnya Bang Gita. Bang Pauji ini yeah. ada susu espresso <laughs> Yang sangat manis sekali no. di tampilannya Bang ini harga yang terutama Bang Yang manualnya 155 satu lima lima, yang maniknya? metiknya seratus enam berarti empat, seratus enam puluh empat, terpaut sembilan jutaan ya, iya sembilan jutaan, tapi inden nih bang, harganya, kalau yang oh, manual kita ready, manual Sumpun ready, yang metiknya inden, oh metiknya inden, berapa bulan bang, awal tahun lah, awal tahun, uh, Januari Februari dapat, iya dapat, pasti itu ya, iya, nah ya, pesenin dari sekarang, pesenin dari sekarang, ya. wajib pesen dari sekarang, iya, nah awal tahun dapat, ditengkankan buat teman-teman yang mincer espresso langsung hubungin sekarang Bang Poji Dapatnya awal tahun. Awal tahun. Ada yang gugur maju lagi ya. Betul. Ada yang gugur lagi maju lagi. Nah, teman-teman ya, bisa cash atau kredit, bisa booking sekarang gitu ya. Walaupun itu kredit loh, Bang. Bisa. Dengan promo-promo tadi sama. Sama. Cashback-nya Bang berapa, Bang? Cashback-nya 5 juta. 5 juta. Mau lebih lagi. Nah, langsung aja. Ya aja. Ignis. Selanjutnya Ignis. Nah, Bang, ini mobil Ignis nih, si imut yang sangat Cukup manis dan gesit, kakaknya espresso nih. Kakaknya espresso ya? Nah, bocoran harga ini 207-200 ya, Bang. Dia hanya satu tipe ya, Bang? Ya, satu tipe. untuk tipe Ignis udah nggak ada lagi GL dan GX ya? ini cuma tinggal GX doang, GX aja. Ah. Oh, jadi nggak dikeluarkan tuh untuk tahun ini, tipe GL. Enggak, oh, tinggal GX. ya ya? ya. Oke, okay. hmm. untuk harga on tipe GX dua 200 tujuh, Transmisi manual. Iya manual. Oke, okay, yang automaticnya 217. 217. 500. Berarti yeah. terpaut 10 juta 300. Betul. Oke, okay. warna putih cukup bagus sih. promonya apa? Oke, okay. nah 15 juta, ini, 15 juta. Uh... lebih lagi dong bang. Barbar, <laughs> -bar <laughs> pokoknya ditantangin sama bang Pauji. Mod diskon berapa aja ya? <laughs> Betul. Ngomong dulu dah. Paling ketemu duduk bareng, betul. Iya. Temu dulu biar enak. Nah, mau ketemu di, di bisa ya. Bisa. Mau ketemu di kafe, mau ketemu di rumah. Bet. Konsumen, bisa. yang bersangkutan, atau bisa. mau ketemuan di kantornya konsumen bisa, bisa ya. Mau test drive di rumah bisa. Dibawain tamperin, ya. Eh, pokoknya tergantung temen teman dah. Kita oh. mah pasti fasilitasin, betul. Dari kita siap ready, ready ya. Ready. Nah, itu teman-teman pokoknya antusias deh, bagus ya. banget. Nah, ini promonya bang, 15 juta. Selain itu. Kopdi masih ada. Kopdi ada. Oke, okay, apalagi? Bunga 0% juga ada. Bunga 0% juga ada. Tenor mobil 8 ya ready. Mobil ready. Tenor delapan tahun, tahun juga ada. Delapan tahun juga ada. Teman tahun bisa. Bisa. Oh, kalau yang tadi ada tujuh tahun doang, ada yang lima hmm. tahun doang, ya kan? Ya ini, ini bisa delapan tahun. Terus retin untuk, bisa untuk tambah bisa. Untuk tambah bisa dapat lagi tambahan empat juta ya. Yeah. Nah, teman-teman tuker mobil Suzuki Wagon hmm. pakai ini, Betul. nah dapat empat juta tambahan lumayan. Nah. Dan untuk nilai jual mobil di sini di auto value ya auto value harganya sesuai dengan pasaran sesuai. ya nggak direndahin ya Enggak. yang Malah penting nggak bekas nabrak nggak bekas banjir mana lebih tinggi ya. oh tuh teman-teman harga di auto value dijamin jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran teman-teman jual di luar ya. nah ditambah lagi cashback 4 juta <laughs> di luar itu bang ya di luar entah anta berapa jadinya berapa di, gitu di, luar itu. di luar itu di luar itu jadi masuk ke dalam karena terjadi transaksi trade in hmm. dapat 4 juta 4 juta masukin ke DP atau betul. ke on pembelian pembelian okay. kalau untuk bonus-bonus aksesoris entar WA aja nah uh, ketemu dong jangan WA dong gua, WA doang poste, sih WA dulu oh gitu ketemuan, kita ngobrol di mana gitu benar benar aksesoris mah gampang aksesoris pasti e macam-macam betul sarung jok sarung jok benar benar benar katanya bukan sandrup ya benernya <laughs> Nah itu ya teman-teman, ada lagi Bang? Oke, okay. nah Teman-teman berikut tadi yang telah disampaikan sama saya dan Bang Pak Mudah-mudahan bisa mereferensi, bisa menjadikan tolak ukur buat teman-teman hmm. Yang mau ngambil mobil ke Suzuki, Suzuki. Mudah-mudahan teman-teman pilih Suzuki Karena untuk saat ini promonya pun masih sangat besar Sar. di dibanding yang tadi telah saya sebutkan promonya luar biasa, menggelegar pokoknya Betul. kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses Suzuki Buana Trada Betul.